Empat, lima, enam, tujuh, delapan, dan sembilan Kita lanjut aja ke dalam episode kesepuluhnya Yuk, nggak usah kebanyakan basa basi atau berbincang-bincang segar Kita lanjut aja ke dalam filmnya Let's do this Waduh, waduh, udah jam berapa ini? Udah jam 5 pagi nih Waduh aku harus buru-buru ke gunung nih Untuk mengambilkan si Kelly obat Karena apa? Karena nanti pagi sekitar jam 8 Si Kelly ingin aku bawa ke rumah sakit Dan aku bakal cek dia Yaudah aku langsung saja ke gunung Yang mudah-mudahan obatnya ada Dan manjur kepada si Kelly Yaudah kita langsung saja ke gunungnya Let's go Aduh aduh aduh capek juga ya naik ke gunung nih aduh demi Kelly ya kan katanya dia udah enggak hamil sekitar 2 sampai 5 tahun gitu aku lupa udah nih obatnya aku udah ambilkan di gunung Pokoknya aku berjuang demi si Kelly, agar dia bisa hamil gitu. Oke, sekarang kita langsung saja kasih obatnya kepada Kelly. Ya, mudah-mudahan obat ini manjur. Tapi, menurut pengalamanku, ini tuh obatnya sangat manjur, 100% gitu, berhasil. Udah, kita langsung saja buktikan kepada si Kelly. Let's go! Oke, akhirnya aku sudah sampai rumah, dan aku langsung saja samperin si Kelly. Ya, mudah-mudahan dia sudah bangun itu. Let's go! Hei, dia belum bangun lagi. Waduh, kirain aku udah bangun ya? Kan udah masak-masak gitu. Eh, ternyata masih tidur Ya, mungkin dia kecapean gitu kasihan banget ya si Kelly ya Oke lah, aku langsung saja bangunin dia Aduh, tapi aku gak tega kalau bangunin dia Ya, ini terpaksa lah ya Demi kebahagiaan dia juga Dan kebaikanku juga Oke, aku bakal bangunin dia dulu Hei, hey, hey, bangun Bangun Bangun Bangun Bangun Bangun Bangun Bangun bangun aduh aduh ada apa sih kamu bangunin aku ini kan masih pagi loh masih pagi sih masih pagi tapi kan kita ini mau ke rumah sakit gitu Hah ke rumah sakit mau oh, ngapain loh katanya kamu mau ngecek kehamilan Iya sih mau ngecek tapi kata kamu kamu kan dokter Mas harus ke rumah sakit loh dokter sih dokter tapi kan alat-alatnya ada di rumah sakit Oh iya juga ya Oh Yaudah, yuk kita langsung saja sekui ke sana. Eh, tapi sebelum kita ke sana, kamu harus minum dulu nih obat ini. Beuh, jempol lah obatnya. Ah, obat apaan ini? Udah minum aja. Yaudah, ya, aku minum ya. Iya, iya, silakan, silakan. Ah, enak, enak, enak, enak dong. Obatnya kegunaannya apa ini? Obat? Ah, pokoknya mantep lah. Oke, udah, ya, udah aku minum. Oke okay, kita langsung saja ke rumah sakit oke okay? Aduh nggak mandi dulu nih Gak usah buat apa mandi ya kan Gak jelas kalau mandi Loh jelas dong biar nggak bau asem ini udah bau nih Tuh kamu juga udah bau gitu Ah masalah Oh nggak masalah gitu Iya nggak masalah mau bau mau wangi ah pokoknya mantul lah Mantul gimana yaudahlah burulah ke rumah sakit Oke okay, let's go Oke, ya, aku bakal langsung cek aja ya. Oke, oke, oke, kita langsung cek aja ya. Mudah-mudahan berhasil. Yo, iya, mudah-mudahan aja kita berhasil. Oke, ya, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, A, S, D, J, X, C, K, W, E, R, T, Y, U, I, O, P. berat, berat, berat. Hah, udah beres, udah beres. Udah, udah, apa-apa hasilnya hasilnya positif ah yang bener-bener bener. Wah mantap mantap Wah beneran ini beneran positif Wah ye ye oh, ye Oh ye oh ye oh ye mantap mantap wih selamat selamat selamat wah ini emang berkat kamu gitu ya Iya berkat kamu juga waduh ye kita langsung pulang nih sekarang Iya kita langsung pulang aja ayolah skill Oke oke wih mantap sekali kita nyampe rumah dan kabar baiknya aku positif juga ye yeah, mantap terima kasih atas bantuannya iya iya ini juga berkat kamu juga yang terlalu berusaha gitu tanpa menyerah waduh waduh emang tadi itu kamu ngasih obat apa sih Oh itu itu rahasialah lah pokoknya lah oh, rahasia emang dapat dari mana dapat dari gunung Be, Itu obatnya sangat manjur banget kan pokoknya kalau misalkan pakai obat itu 100% manjur Iya, benar, benar, benar. Wih, mantap, mantap. Terima kasih atas bantuannya, ya. Iya, iya, sama-sama. Itu kan anak kita berdua, kan? Iyalah lah, jelas lah. Masa anak orang, ya kan? Ada-ada aja, nih. Iya, iya. Udah, kita langsung masuk aja, yuk. Mau oh, ngapain? Oh, udah masuk aja. Itu juga kamu bakal tahu. Oh, kalau begitu. Oke lah. Sekui. Nah, sebagai hari memperingati... Positifnya kamu kan kita ini lagi bahagia nih. Iya lagi bahagia. Ya udah kita memperingatinya dengan cara seperti kemarin. Hah? Seperti kemarin ngapain? Seperti kemarin tuh kamu tiduran gitu. Oh gitu. Oke oke. Siap. Pokoknya apa yang kamu mau aku turutin. Soalnya kamu ini orangnya sangat sangat baik. Yo jelas dong. Ya udah lakukan sekarang. Oke oke. Nih udah tidur. Oke ya. Aku bakal hitung dalam hitungan ketiga, oke? Okay? Kamu jangan kaget gitu Ya gak kaget gitu, kemarin aja gak kaget ya kan? Ya juga sih Udah, aku bakal hitung ya Satu, dua, tiga Udah siap belum nih? Udah dong, udah pokoknya Kalau kamu udah hitung satu sampai tiga Aku udah selalu siap Oke, okay, dimulai ya Oke, okay. Oke, okay, udah, udah, udah Udah dua jam ini ha? dua jam ya kali cuman dua jam ya enggak apa, -apa tuh Emang kenapa sih kalau cuman dua jam enggak ya, apa, apa juga sih ya udah ya aku mau tidur loh ngapain tidur baru aja jam 12 siang loh bukan masalah jam 12 siang aku nih capek banget gitu Oh capek ya udah kalau misalkan kamu capek ya udah tidur aja Iya ini mau tidur eh tapi sebelum aku tidur aku mau nanya sesuatu nih nanya apa tuh jadi gini kalau misalkan positif ini, melahirkannya kapan sih? Oh, itu pertanyaan yang sangat-sangat sangat bagus ya udah aku bakal jelasin nih Nah, kalau misalkan kamu tadi aku udah cek itu Positifnya itu hari ini ya Iya, terus berapa lama gitu nunggunya? Ya, sekitar 9 bulan lagi Kamu bakal melahirkan dan punya anak gitu Wah, yang bener 9 bulan? Bener Wah, aku gak sabar nih nunggu 9 bulan Aku juga gak sabar udah sekarang kamu tidur aja Oke aku tidur ya. Ya udah aku langsung saja keluar ya. Oke oke. Makapain kamu keluar? Nongkrong nongkrong dong. Oh ya udah ya. Oke aku tidur di sini ya. Oke siap. <tuh> <tuh> Keli keli keli, bangun bangun bangun Hei bangun bangun cepat cepat cepat cepat Cepat cepat cepat cepat cepat cepat Why why Aduh Ada apa ada apa Sekarang kamu waktunya melahirkan Ah yang benar Emang sekarang udah sembilan bulan Udah Waduh ya udah deh Aku mau siap-siap dulu Mau pergi ke rumah sakit Eh gak usah pergi ke rumah sakit Aku udah bawa barang-barangnya ke sini Yang benar Benar Sekarang kamu tinggal tidur aja Ini aku udah tidur, anjay. Oh iya juga sih Hehe hehe Yaudah aku langsung mulai ya Oke siap Oke ya kalau misalkan aku suruh ngomong, eh kamu ngomong eh, oke? Okay? Oke, siap. Oke ya, dimulai ya. Q W -E R T Y U I O P. Eh. Hmm. Eh. Eh. Aduh, aduh, aduh. Udah belum? Udah, udah, udah, udah. Waduh, yang benar. Udah, udah. Laki-laki, wih mantap! Kok boleh lihat gak? Bentar ya, aku bakal beres-beresin dulu cuci-cuci. Oke, oke, oke, oke. Nih, lihat anaknya, wih mantap! Mantap! Kamu mau kasih nama siapa? Waduh, kamu aja deh yang kasih nama. Aduh, apa ya namanya ya? Oh, yang cocok, hayato aja mantap. Aku setuju Aku setuju Wih deal deal deal Oke deal Wih di akhirnya Kita punya anak juga Yeay Mantap mantap Iya yeay Mantap mantap